Proses kasus Sambu begitu lama Di sini saya akan mencoba untuk meramal perjalanan eh, kasus Sambu seperti apa Atas kematian Brigadir Joshua Mungkin ini cukup menarik dan di sini saya juga punya kartu tarot Saya akan mencoba untuk meramal perjalanan proses dari Sambu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ratu Bidadari idola sejuta umat. Di sini eh, saya akan mencoba untuk meramal ya dengan kasus yang mungkin lagi viral tentang kasus Sambo teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung mengocok ke point aja biar kita tidak berlama-lama. Seperti apakah nanti ujungnya? Seperti apakah nanti? Berakhirnya kasus Sambo. Apakah ada hal-hal yang menarik atau drama menarik, ataukah ada kejadian-kejadian apa lagi, isu-isu apa lagi tentang kasus Sambo, teman-teman? Oke, di sini saya akan menarik energi dari kasus Sambo. Jadi energinya akan saya masukkan ke kartu tarot saya, teman-teman. Akan seperti apa Oke Kita cukup Au, au. Waduh aduh, Kayaknya kasus ini Selesainya cukup berat ya Teman-teman Sepertinya Cukup berat Karena di sini memang tersangkanya eh, sangat memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat sekali yang saya lihat di sini. Begitupun juga dengan istrinya juga. Cuman di sini saya nggak mau terlalu terjun, terlalu detail atau terlalu dalam. Ya mungkin nanti ta saya takut nanti kena undang-undang ITE. Yang jelas kasus ini akan tidak semudah Atau tidak sesingkat Atau tidak Segera selesai lah Jadi mungkin cukup rumit Untuk menyelesaikan kasus Ini tersebut Untuk keluarga Sambo sendiri Ada sebuah kekuatan Kekuatan uang Atau finansial yang begitu Luar biasa teman-teman Yang membuat Kasus ini tidak berujung. Er, Di sini saya juga akan meramal er, keluarganya Brigadir J atau almarhum Brigadir J ya. Seperti apakah? Saya akan mencoba untuk menarik energi dari keluarga Brigadir Joshua. Di sini akan saya ramal. Saya akan tarik er, seperti apakah gambarannya saat ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi di sini kartu saya menggambarkan bahwa eh, keluarga Brigadir C sangat berduka dan mungkin atas kepergiannya Brigadir C atau Joshua itu menyisakan pilu yang sangat mendalam, dalam artian kesedihan yang sangat mendalam atas kepergian Bikarir C. Cuman di sini yang saya lihat keluarga dari Bikarir C, suatu saat akan mengikhlaskan, mungkin mengikhlaskan dalam artian dalam mengurusi kasus ini kok nggak berujung, akhirnya mungkin beliau keluarga dari Bikarir C untuk mengikhlaskan, biarlah Tuhan yang mengurusilah itu loh. Jadi di sini ada sebuah keikhlasan jadi wis tidak terlalu tidak terlalu ngoyol lah bahasanya mungkin gitu saja teman-teman atas ramalan sambu atau kasus pembunuhan Brigadir Joshua buat teman-teman jangan lupa subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV jangan lupa like comment dan subscribe salam dari saya Ratu Bidadari idola sejuta umat